Halo-halo guys, balik lagi di sini bersama gue guys ya Di channel Evan Slot ya Di sini gue lagi nyocol di BO yang sangat gacor dan sangat terpercaya guys ya Di Rupiah 138 ya Lu bawa modal receh bisa menjadi jutaan, bisa menjadi ratusan ribu, bahkan bisa menjadi jutawan guys ya Di mana lagi kalau bukan di Rupiah 138 ya Di Rupiah 138 juga lu mau WD berapapun Lu mau menang berapapun, pasti dibayar guys ya Emang benar-benar ya mantap rupiah nah, di sini gue bawa modal 50 ribu guys ya Langsung aja kita kocok-kocok manual dulu Di bet 1500 guys ya Anjay baru juga mulai co ya Baru mulai udah langsung dikasih pecah-pecahannya ganas guys ya Baru mulai udah langsung dikasih pecah pecahan kali kalian ya mantap Mantap ya udah turun ya Bau-bau ini gue anjay Bau-bau max, ya. max win ya Bau-bau ya gak mas juga lah ya Cuman bau-baunya udah mau maksun ini guys ya Yuk kita kocok-kocok dulu guys Kita kocok-kocok manual dulu Mantep banget guys ya Emang bener-bener ya Pokoknya gue sangat saranin Atau gue sangat rekomendasikan Buat kalian semua ya guys ya Terutama buat anak kos Buat nyocol di rupiah 138 Karena dia gak perlu modal gede lu modal receh aja bisa dikasih Sampai ratusan ribu Bahkan jutaan guys ya Duh, ini gue bawa modal Rp50.000 Gue mau target gue sampai ratusan ribu lebih lah Nanti kalau udah sampai ratusan ribu Gue udah mau jalan-jalan dulu guys ya Karena teman-teman gue udah pada nunggu Berhubung gue nggak ada duit Ya, daripada gue minta ke nyokap bokap gue Mending gue nyotol aja co ya Di Rupiah 138 Kelas nggak tuh ya anjay Emang Rupiah 138 tuh ya Memang bener-bener guys ya Pengganti pengganti rekening ya Pengganti rekening emak co ya lu butuh, du mm, lu butuh duit nyocol di rupiah 138 udah nampak dikasih sketcher gratis cowok emang kelas kan udah gue bilang ya kelas rupiah 138 tuh kelas guys ya mantap kuning kuningnya yuk kasih pecah eh kuningnya ijo mantap. Hmm. baru awal-awal hmm dikasih lagi wah udah kelas kelas sayang banget toskanya gak pecah tuh kalau toskanya pecah tuh lanjut lagi tuh pecahannya tuh mantap baru awal-awal udah langsung dikasih nice tuh Gila gila ya tenang tiga 138 mau nyocolnya ya Gue tuh kalau ya, nyocol di tiga 138 tuh ya Gue tuh nyocolnya tuh gak terlalu dek gitu Karena gue ah kayak you, you know lah Kalau lu main di tempat yang rungkat-rungkat terus tuh Pasti lo deg dekan kan Kalau ini gue tuh karena udah sering dikasih WD guys ya Udah dikasih, dikasih JP terus ya Emang bener-bener jadi gue santai aja anjay Santai aja jadinya gue yang Gak terlalu ini banget ya Mantap gila gila ya Modal 50 ribet nih bos senggol dong kita kocok kocok terus guys ya pokoknya gue udah nyampe nyampe ratusan lah gak ya kalau dua ternyata gue dicerkasi jutaan ya udahlah guys ya nggak apa-apa lah syukur lah anjay lebih baik kasih jutaan, cuma kalau kasih ratusan gak apa-apa Soalnya ini gue mau waktu singkat gue diajak jalan tuh teman-teman gue, cuma gue gak ada duit anjing ya kali gue minta ke temen gue kan, ya. eh minta ke temen gue minta ke nyokap gue maksudnya ya ya kali gue minta ke nyokap gue anjing malu-maluin guys ya udah gede ya Mending gue modal lima ribu tadi lima ribu ya ngocol ya BPS38. lumayan kalau dikasih JP guys ya Gila, gila! Tadi gua bawa modal 50 puluh dari Berapa nih? Berat ini ya? Udah dikasih berapa nih ya? Gita ya? Biasa ya? ini ada 91.000 nih. Masih ada lagi nih. Hmm, kena, kena, kena, kena dikasih berapa? kasih berapa kasih berapa oke lumayan 100.000 ya udah JP udah JP berarti um, berapa ribu tuh 80.000 oke nggak apa-apa kita gaskan lagi guys ya kita kocok-kocok manual dulu nih kayaknya bagus nih ya kocok kocok manual nggak apa-apa capek-capek dikit guys ya yang penting kita kocok-kocok dulu pasti buset ada Mirna nya sayang banget lopenya nggak bisa dikasih kena ya sama petirnya ya sabar dulu guys Oh iya ya, guys ya buat kalian juga semuanya yang lagi nonton-nonton video aku buat kakak-kakakku buat abang-abangku semuanya guys ya Jangan lupa juga dibantu-bantu di like likenya Di share share juga Di subscribe-subscribe juga guys yang belum subscribe ya Dan di share juga ke teman-teman kalian Yang belum pada nontonin ya Biar kita saling berbagi guys ya BO yang sangat gacor yaitu Di bulannya kena sama kalian ya Rupiah 138 guys ya Ya pokoknya buat kalian semuanya Thank you buat kalian semuanya Yang udah mau support-support gua guys ya Thank you so much guys ya Ah mantap banget ya Ini kita gaskan manual nih Nampaknya di manual aja bagus ya Gini aja pokoknya guys ya Dia bednya kalau lagi bagus Kalian kocoknya Tiba-tiba ternyata pecahannya bagus Ya udah kalian stay dulu ya Jangan pindah ya Kecuali kalau dia ngasih lagi ngasih Baru kalian bisa naikin bed Tapi kalau ternyata dia belum ngasih Kali 10 nya connect co hmm. Anjing Anjing 50.000 ribu jadi gue jalan-jalan nih Udah jadi gue jalan-jalan udah nih Lumayan 200 ribu ribu anjing Disin bila apa aja anjing ribu, ribu Cok buset rupiah 138, kocok manual doang anjing Kocok manual doang Cok Ya Tuhan gue gak tahu lagi Sumpah dikasih lagi guys Dikasih lagi Sekecer gratis ya udahlah, Oke guys ya Ini, ini, ini menang gue udah Udah, gua mau WD-WD dulu, gua mau jalan-jalan dulu Pokoknya buat kalian semua Kalau ada yang butuh duit atau apa-apa Silahkan kalian buktikan sendiri Nyocol di rupiah 138 ya b o -M. Gila Mantep banget gak? Ya. Mantep banget gak guys ya? Mantep banget guys ya modal 50 ribu gua udah bisa jalan dengan penuh gengsi Anjay Dengan penuh gengsi alam bergaya Anjay Mantap, cok Dikasih lagi tos Anjir Gila, cok Kasih lagi yuk Kasih lagi yuk Mantap, merahnya ya hijaunya kasih Ih hijaunya nggak dikasih guys gak apa-apa santai lopetnya satu lagi coba baru sadar gua ya. Dah, ini gua dikasih JP ya. Terus ini ya udah gua mau WD-WD dulu guys ya. Ya anjir mantep banget pokoknya gila gila dikasih lagi, ayo kasih lagi dong, kasih lagi dong pecahannya gila mantep banget. Coo ngaget lagi gua anjing Modal oh, dua puluh udah bisa WD guys ya. Modal lima puluh ya, modal lima puluh udah bisa WD, emang mantep banget sih. Itulah makanya gue bilang tuh ya Buat kalian juga ya Buat kalian juga nih ya Anak-anak nih ya Anak-anak tuh ya Bukan anak-anak sih ya Yang udah gede nih Yang udah dewasa nih ya Jangan minta uang terus kemak, emak Mending lu nyocol Hasilin duit sendiri Daripada lu minta ke emak Nyokap lu malu anjing Udah gede masih minta ke nyokap Anjing Gila Gila gue aja Gue aja ya Ini udah gue serius Cok Mau nyok mau, mau Lu mau jalan-jalan Lu mau jalan-jalan Usahain lu nyocol Bagi gue daripada lu kerja Mending nyocol Lima puluh ribu dikasih sepuluh, lu bisa bisa berjalan-jalan penuh gengsi, ala bergaya anjay. Gila cokelas ya, 300 ribu gua udah ada nih di kantong ya guys ya udah mau gue gua, udah mau siapa -siap edit, gila mantap banget guys, emang bener-bener. Bener-bener ya, bener kena, cok, cok matahari gak kena, sialan. Tahu apa, santai-santai, santai belum? Oke, ini kena nih, connect nih, connect. Hmm, gak dikasih juga. Ancing, belum dikasih juga. Ayo dong, tambahin dikit lagi. Apa -apa, tambahin dikit lagi. Gak, tambahin dikit lagi lah. Biar gue kita mm. Gila, dikasih. Mm, modal modal berapa tadi? Modal berapa, guys? Modal berapa, guys? Malam, modal berapa? 50.000 ya? Masih dikasih, cah. Ini masih kasih Ini kok, kocok panggung masih dikasih juga, guys. Duitnya, guys, cuannya masih dikasih juga, gila, bener-bener, guys ya. Bener-bener guys ya, kita pasin dulu lah Sampai 350 ribu ya, biar kita bisa WD ya, siapa tahu nanti ternyata malah dinaikin lagi Ke 400 lumayan guys ya Kita coba pasin dulu guys ya hmm Sial, sketchernya barusan yang lewat ya Kita pasin dulu, pokoknya buat kalian Semuanya yang udah nonton-nonton video gua gua mau WD-WD dulu nih guys ya Thank you buat kalian semuanya yang udah menonton-nonton Video gua jangan lupa buat kalian Semuanya pokoknya ya di bantu di support channel gua, di share share di subscribe juga yang belum subscribe, jangan lupa di like-like-nya juga buat kalian semua. Pokoknya gua terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau support gua ya. Sampai jumpa di video gua. Selanjutnya, guys, ya, karena gue udah mau WD-WD dulu, guys. Ya, gila, ya, udah 3356, ya, udah gak apa-apa lah, ya, gue WD dulu, ya. Dan gue, dan gue sangat pesan satu kali lagi buat kalian: jangan lupa buat nyocol di rupiah 138 daripada lu minta, konyok apa lu, mending lu nyocol di rupiah 138, ya. Thank you semuanya yang udah menonton nonton video gue sampai bertemu di video selanjutnya di channel 8 slot ya. Jangan lupa di support juga, guys. Bye-bye, love you guys.